Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya sini Sempat Sembilan Nah dalam video kali ini ada sedikit Rehab Yang dilakukan oleh Pakim Karasorizat Ajo Khususnya di bagian ngapot ya Dengan Merek mobil Hujang padat so, Silahkan untuk di subscribe like and comment Di channel 49 Kali ini Yuk kita sedikit review Bagian ngapot yang dilakukan Pengelasan Lihat bagian bawah So, bagi teman-teman yang berada di luar sana Silahkan untuk dibantu subscribe, like, and comment Khusus di channel sempat sembilan next sedikit kita lihat bagian samping kiri bujang padang <laughs> oke okay, kali ini kita lihat bagian dalam sedikit wow luar biasa aksesorisnya hari ini juga Oke, okay, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Cukup sekian, terima kasih. See you next time.